Yo, kali ini episode spesial banget. Aku akan merubah warna dari fiksiku yang kalian pernah tahu warnanya pink sama hijau kayak gini. Nah kalian bisa lihat ya tuh lucu banget warnanya sebelumnya. Kali ini aku akan merubah semua warnanya jadi blue, blue metallic. Metallic itu tandanya dia bisa nyala kalau dia kena lampu guys. Jadi kayak dia ya bisa menyilaukan pandanganmu lah. Eh, pandangan, pandangan si dia yang lihat, yang lihat-lihat sepedaku. Ya kamu, kamu, baca Oke oh. ah. oke, okay, okay. kita lanjut langsung. Kita kembali ke topik. Aku akan merubah cat sepedaku dari sebelumnya warna hijau sama pink menjadi warna biru metalik. So, gimana caranya? Kita akan bahas selengkapnya setelah satu ini. Oke? Okay? Jumpa lagi di sesi prakteknya kali ini Aku tentunya bersama sang master oprek-oprek Ayahku sendiri Ketua geng my crew yeah. Lagi sibuk ngelupasin stikernya nih Warna hijaunya lengket banget Kayak hubungan sama dia hehehe Kita perlu korek lebih cepat Efisien waktu lah Karena waktu adalah cuan Setelah semuanya udah lupas, kita gosok dulu pakai amplas. Kayak ini guys. Kan harus beli ini di, di toko bangunan kesayangan mantan kalian. Eh, keceplosan. Oh iya, jangan ditiru ya guys kayak aku ini. Ya, kan bisa lihat kerjaanku. Ngapain cuma ngobrol cuma ya bisa bisa lihat-lihat aja. Masih junior banget. Paling cuma bisa ngamplas, belum bisa apa-apa kita harus banyak-banyak belajar kepada tukang opre opre ini atau ayahku <tik> nah setelah mengamplas selesai kita lanjut ke proses spray dengan yang ini ini yang putih ini adalah premier atau warna dasar biar warna untuk yang birunya bisa melekat ke bagian yang di spray tadi jadi kita butuh warna dasarnya dulu biar tahan lama oke okay? Nah, setelah semuanya selesai, kita lanjut ke proses pewarnaan yang terakhir. Kita warnain biru kali ini, guys. Ya, sisi kita berubah menjadi warna biru. Dari sebelumnya, kita warna pink yang keunyuan kita, belajar kita beralih ke warna biru, biru yang lebih cool lah. Cool, oke. Kalian pasti tahu lah seleranya micro, ala-ala micro ini. Eh. kalian bisa praktekkan dari aku sini ya atau kalian bisa komentar di bawah kasih saran warna apa selanjutnya mungkin aku akan berubah warna berubah pikiran untuk merubah warna jadi lebih terang atau lebih gelap gak tau nantinya kita akan ganti velg atau apa kalian bisa lihat saran di kolom komentar oke okay? dan jangan lupa subscribe juga